niku malaikul jibal matur teng Rasulullah siap menghabiskan orang kures. Terus dari Nabi Muhammad kula on si apal ning kitab Bukhari, teng kitab Shahih Allahu ayyuh rija min aslabihim may ya'buduha la yusyriku fihi Ojo Oco. Pie Piye-piye iku mereka iso wae sok anak sing iman be Allah la yusyriku fihi sayian. Tenan. Abu Jahal dia anak jenenge Ikrimah walimirah karuan. Ikrimah bin Abu Jahat Top-topi sokhabat Sing belo Islam jenis Khalid Khalid tuh anaknya Walid Walid tuh gendoh-gendohnya uang Sing musuhi kajeng Nabi Sapa seng ngeraruh jenis Walid bin Mughiro Sinten Walid bin Mughiro Abu Lahab duwe Putri Wayu Melok Hijrah jenis darah Anaknya Abu Lahab sampai pas derek hijrah ke Madinah digejlok baik tiang-tiang ansor tiang muhajirah, gue urabah kalimam enam tombak wong bapak amimu kafirnya dinas Quran akhirnya materi Rasulullah Rasulullah Duko Duko bagaimana mungkin anda menyakiti keluarga saya di depan saya kata Nabi, orang kan jadi Nabi Duko terus sahabat itu toleransi yang germa kumuda raura mau coba tabat jadah abil berko itu sangat-sangat apa menyinggung mulane mau Al-Quran ya hati-hati kau ini want tentiang munafik damal macin niku imamnya men mau coba bahasa wa ta'ala anja ulama ben wong weling nak muhammad tu tau salah lu kurang ajar uangan tigo lu uang gendut nih mulane uang hati-hati oh mau cokoran kok diniati kenang salah nabi muhammad mulane uang itu yang mulane aduk kaya kue rahap hamis mau coba pokok no karb sempenting cepat nang bar wes bar sing nah yang pemenang nak terawih <mari> walau tuolin ya sih <siyidu> doa apa paruh parah nah saat ini ketok beneri teori ini Nabi Muhammad kata gendora salat anak emelok tpg anak esposo bapak erung poso anak iso -e, salam bapak erai iso dabo salam menunjuk anak wong fasek orang mesti anaknya -e tetep nobo fasek nak wong solah anak -e fasek jarang enak -e, mati Nabi Muhammad jarang Paling anak ikhya alim, paling meden rahim. Tapi kan gak nanti fasek, jarang nanti fasek gendut, teman-teman saya. Paling mau meden sidik-sidik, gua balik meneh Faham, Tapi gak jarang lah. Nah, gua seneng syukur. Niku seneng beda nih Nabi Nuh beda syariatnya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Corakuloh, gini bener Nabi Muhammad. Saiki sampe netung mawulnya. Niki Dawi Abdul Hasan as Asadili. Nabi Ibrahim secara lahir kan di Bapak Azar. Gitu lagi Nabi Ibrahim secara Naboh lahir kan di Bapak Sinten Azar. Lalu misalnya Nabi Noe ku menangi Azar, terus Azar dipasut Noe. kena kenapa? So. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mulai awal zaman di anak Ismail. Ismail kena bisa? Padahal Songkoikin kok lahir kan Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntas deh. Paham gini. Mulai dari perasaan saya delipia Nabi Noe, kok orang aku ilmu dari Nabi Muhammad. Cara Nabi Noejak suking. Belakangku Raroh Nabi Muhammad, ilmu, aku buatmu. Wang dicek aku kok, kok nanut. Jadi mau cerita. Jadi dunia gue ono ilmu, ya ono ilmu, ono hiro, hiro itu sentimen. Nah ini terus sekarang jadi tokoh besar di dunia. Singsi tok tokoh Abu Hasan As-Sadili, singsi tok tokoh Haddad, di sini ada rotip Haddad di sini dan itu Abdul Haddad. Sayyid Abdul Haddad itu Sayyid paling khusyuk mulai cilik waktu menunggu syukur ya lahir utah itu Bapaknya sujud syukur, Alhamdulillah anakku utah minimal aman sehingga maksiat piye. di Bapak kok soleh berarti aku anaknya utah itu sujud syukur seneng Alhamdulillah anakku utah minimal sehingga maksiat, aman sehingga maksiat utah jadi seorang wali-wali itu seperti itu <terde addition didi.'"ta làicylija3> <cant> e ini itu Abdul Al-Haddad menghentikan kok senang maksiat atau mentoleransi maksiat fakot ahabba ayyuk sawwahu ayyuk sawwahu fi arti berarti dia seneng sama Allah dilawan di maksiat ini bumi ketat abdu'allah khaddad itu ketat sekarang nasok ikhdinia, sekarang risalatul ma'awana yang ya ratip khaddad yang masyir ini apa? ratip khaddad nah abul hasan ashadhal ini ngerti kan dan ini semua kejawa pakai makalah ini orang kok kepengen donyo steril sama maksiat berarti seneng Allah rakyat tak menghfir Yo, yo seneng nabi ra ketok duwe Allah Apa ketok maghfira yo mergo maksiat. Makijo nganggo iku kabeh mergo umate fas. Umate fasek-fasek. Dene-dene ini, ini banyak kepentingan ta nah. selain dene dhewe untuk fasek barang kadang-kadang. Ya. Mulane ora kok sadiled di in Indonesia gara-gara saya ndak tahu apa itu karena ikhlas apa karena perhitungan tadi itu mergo masyur Wong kok seneng dunia steril songkok maksiat berarti seneng rakyat toh makfiroy Allah subhanahu. Hasan sadali dua murid jenenge Abul Abbas al Marsi, orang si yang mau al mursi Jadi gini, Wong mau coba mursi apa bergono? Nurdin apa mursi ini? Abul Abbas al mursi ini sih yang murid ibnu atau illa asalkan dari. Sengarang kitab Nuh hikam. Kitab hikam melok sadiliyah Wong debah guru Abul Hasan apa? Asyadid, daniku dinghika mau cerita seorang wali teng multazam do ya allah, selamatkan satu-satunya permintaan saya adalah selamatkan saya dari dosa. Ramu bener, coro dungor sakral. Tapi jawabnya allah niku fae aduhu ada ughofro, dosa plus sifat gowfurku tak ada konti. Wong kok rata allah dosa. Artinya aku apa yang nganggur? sifat gowfurku akhirnya ras hidup dungo. Nah melani kulau iradungu ngut perkara deh. <gulau> Nani kulau niku kiai paling tenang. Kru nguku kabar sampean fasekulah tenang mawon. <gulau> tenang Nih ya, gue yono beneri. Pie pie. Oh bukti Umar koyok ngono faseke gemati Husnul khodimah. Khalid koyok Nabi Muhammad perang kalah neng perang Uhud tuh gara-gara Khalid bin Walid. Koyok ngono akhirnya yoh ya Husnul khodimah. Lawang saikiu gembleng kabe. Goblok yang neng saiki ya. Nak moco sejarah itu siap Khalid bin Walid kafir ngelawan Nabi Mati Husnul Khotimah Umar selawasi musuhi Nabi Mati Husnul Khotimah dari tokoh Islam Tapi nak kuwening hidup nyata Di Tonggo fase ra siap bayangno ada kemungkinan Husnul Fatimillah ilmu kok perilaku Ini ndak fair Harusnya anda kalau sedang punya Bapak Fasek Atau Tonggo Fasek juga anda membayangkan Ada kemungkinan Husnul Khotimah sebagaimana kita baca Dalam sejarah tapi kita itu orang guys keting bingung sawangan ini mesti sulhhoti lagi repot, harus di sini sangotan, gak biasa mah won guys. Nanti kalau waud cerita cerita kalian tamu, won tenti yang mati ini waoplosan, ya mati waoplosan mau oplosan terus mati, ya mati tenan rawurep nih. Kalau dia bingung, waduh. Kalau kenyolati nyolati yang wiyang Islam, saya sebagai ibu eh, sebagai dulur dulure wes. Eh yes, sekelo ceri toh, yes. mati ceri nediang tiang, -tiang berko blo tapi sing mesti ngeh tica putih siro elu nton ma abon o cero elu sing jelas nigi kulo njenengan yoraro su ulho timah po ora, mungkin suatu saat kita ndak tahu nopo mati niko lo njenengan su ulho timah pastel lingko nopo pas ma pu sepada-pada raro tidak ada kemungkinan kita, usul Allah Khotimah pun saking mikir apa piyambak menurut saya mikir mayat ini, penting penting penting perlu sampean pikir, ini ya rana yang jeneng kan pengirahan ya harus diwicara ini lalu apa sampai bantu mikir pengirahan namanya sampai tidak dimintai pertimbangan kok usul lah kalau ada wanita kok, dia hukumnya biasa aman